Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berpakul tanda untuk hari ini, aku akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Ya. Sebelumnya, kamu sudah memahami tentang sistem pencernaan pada hewan primates ya. ya, masih ingat? Oke, okay. kita lanjutkan Dengan sistem pencernaan sistem pencernaan manusia sesuai dengan gambar yang terlihat itu ada rongga mulut ada juga ada esofagus atau kerongkongan ada lambung ada usus besar ada usus halus hati kantung empedu pankreas usus besar usus kecil dan usus Petix, dan juga usus dengan alat alat pencernaan yang dan tidak bisa diperm oleh manusia. Karena tersubur, kita menjadi manusia Proses pencernaan manusia yaitu pertama Proses memasukkan makanan ke dalam mulut atau proses minyak makanan, proses menelan makanan di kerokongan, proses membuat makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim di dalam lambung. Proses penyerapan sisa makanan yang terjadi di usus, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang, yang sudah tidak diperlukan dengan ini, melalui organ anus. Adapun pencernaan juga bisa terkena penyakit kalau ketiga tidak jadanya. Yang pertama adalah mah itu peradangan pada lambung, kolik dan gangguan sistem pencernaan yang secara khusus atau lambung. Sariawan, gangguan berupa luka pencabut di pada gigi mulut dan usia, penyakit gigi, peradangan, sarap gigi dapat membuat gusi menjadi sakit. Hai teman-teman Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm Yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya Pipo? Betul Bol Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Zimrenin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCL berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini? belum bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan Karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan Oh iya, usus halus terdiri dari tiga bagian yaitu usus 12 jari, khusus kosong, dan khusus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah kreas dan getah empedu. Getah kreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getapan kreas mengandung enzim-enzim berikut: enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol Kalau getah dalam kantong empedu Gentah empedu berfungsi untuk mencerna lemak Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya bol Habis itu sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, people? organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar anus adalah lubang di bagian bawah pantan yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Bibo. Ngomong-ngomong soal pencurnaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bon. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bo tebak untuk uh, penjelasan sistem pencernaan manusia, semoga kamu bisa memahami dengan baik. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.